Flexing adalah salah satu gaya hidup serba digital yang saat ini sedang tren di kalangan influencer, konten creator, dan juga orang-orang yang aktif di WA dan media sosial lainnya. Pamer, ria, atau istilah populernya flexing, merupakan perilaku memamerkan kekayaan, termasuk pamer yang berlebih-lebihan akan pencapaian. Beberapa contoh dari Perilaku flexing adalah berfoto dengan barang mewah milik pribadi, membagikan foto barang-barang mewah. Ada juga bentuk flexing yang lain, yaitu flexing kesolehan. Di sini yang dipamerkan adalah perilaku soleh, seperti menjalankan sholat malam, puasa senin gemis, sedekah, dan amal soleh lainnya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.